Apakah kalian ingat kapan terakhir kali kalian bekerja dalam kelompok dan presentasi? Apakah kalian melakukan kesepakatan sebelum mulai mengerjakan tugas? Apakah lebih menyenangkan dibandingkan jika kerja sendiri? Apakah presentasi kalian menarik? Coba ingat-ingat dengan baik ya! Atau kalian mungkin banyak yang pernah menggunakan aplikasi permainan pada telepon pintar? Aplikasi permainan adalah salah satu produk yang dihasilkan berkat ilmu informatika lo, Pengembangan produk yang kompleks perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Sekarang, kita akan bahas poin pertama yaitu apa dan mengapa informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris Informatics, Computing, atau Computer Science. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun, Informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri. Informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang tersendiri karena membawa seseorang ke suatu cara berpikir yang unik atau computational thinking dan berbeda dari bidang ilmu lainnya. Ide-idenya tahan lama, 20 tahun lebih, dan masih terpakai sampai sekarang serta prinsip-prinsip intinya dapat diajarkan tanpa bergantung kepada teknologi tertentu. Saat ini, manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0, banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Sedangkan, masyarakat sekarang ini disebut dengan masyarakat 5.0 atau Society 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia siber atau maya saat melakukan kegiatan daring. Banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah. Banyak hal menjadi tidak pasti. Persoalan yang dihadapi manusia makin rumit dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, yang telah kita alami sendiri ialah pembelajaran daring atau dalam jaringan selama masa pandemi COVID-19. Di dunia industri, lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang berulang-ulang. Cara orang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet yang dimanfaatkan di berbagai bidang. Nah, situasi yang disebutkan sebelumnya terdengar memudahkan orang untuk melakukan kegiatan, bukan? Namun, coba pikirkan, bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang di pabrik, dan sebagainya. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Menghadapi situasi tersebut, kalian yang sedang belajar di jenjang sekolah menengah atas perlu berpikir kritis dan mulai memikirkan masa depan. Tentu, tidak semua orang akan berkarir di bidang komputer. Zaman sekarang, kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Namun, hampir semua ilmu lain membutuhkan komputasi atau penyimpanan informasi serta pembentukan pengetahuan yang membutuhkan komputer. Selain belajar berpikir komputasional dalam menghadapi persoalan sehari-hari, serta cara memanfaatkan teknologi komunikasi lewat jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak dengan lebih efisien, kalian perlu mempelajari teori-teori informatika dengan lebih mendalam, terutama tentang analisis data, pemrograman, dan dampak informatika dalam kehidupan dan pekerjaan. Dengan demikian, kalian akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan makin cepat kemajuan teknologinya. Teori saja tentu tidak cukup sebab baru berguna jika dapat dipraktikkan. Terdengar menarik bukan?